Radena Jengkartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah yang merupakan anak keturunan bangsawan dari Raden Mas Aryo Sosroningrat dan Mas Sajengasira yang sangat berpegang erat pada adat istiadat. Kedua orang tuanya tidak memperbolehkan Kartini melanjutkan sekolah di tingkat yang lebih tinggi ia sangat sedih dengan sebuah berita yang membuatnya terkejut bahwa sudah waktunya untuk Kartini dipingit di usia 12 tahun. Pada saat itu, Romo, Ibu, dan Kartini berkumpul di ruang tengah. "Usah harusnya tidak usah sesuatu tinggi, perempuan-perempuan sebaiknya sudah dipingit, tidak apa-apa, Dok." Tetapi Romo, saya ingin mewujudkan cita-cita saya. Saya ingin bersekolah. Saya tidak mau dipingit, apakah itu salah? Ibu mengerti mengikut kamu itu, jadi kamu harus mematuhi adat dari itu. Untuk menghilangkan kesedihannya, Kartini mengumpulkan buku-buku ilmu pengetahuan yang kemudian dibaca di taman rumah dengan ditemani Simbok atau Yu. Tidak boleh melanjutkan sekolah, bukankah sekolah itu penting masa depan kita? Tuh Bukan begitu Cahyo. Bukan anak -anak kedua di dalam keluarga ini. Mereka hanya ingin memberikan untuk Cahyo. Di usia 12 tahun, Kartini telah dipingit. Dalam masa pingitannya, Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Pada saat itu, Kartini berkumpul bersama dengan adik perempuan dan laki-laki, yaitu Raden Ajeng Kardina serta Raden Mas Panji Sosro Kartono dan Raden Mas Buesono. Inget saya ingin melanjutkan sekolah saya. Tenanglah, memang itu sudah jadi ada tradisi. Keluarga kita tidak mungkin jadi kita mulai. Terima kasih buat kalian semua. Saya sangat menyayangi kalian. Pasangan saya saat ini sangat kacau semuanya. Seperti terasa dikekang. sabarlah adekku, kamu pasti bisa melalui semua ini. Kamu perempuan yang tangguh kami yakin tuh ya pasti terima kasih atas dukungan dari kalian semua tuh sesungguhnya apa arti dari dipingit itu tuh ibu bilang saya tidak akan sebelas seperti dulu saya akan diawasi kemanapun saya pergi tuh. saya masih bersekolah apakah nantinya saya dipingit mbak yu pada saat umur 12 nanti tuh ya sepertinya kamu juga akan mengalami seperti itu nah. Di saat Kartini masih bisa mempelajari berbagai banyak buku dengan menulis dan membaca ia pun mengajukan permohonan kepada Belanda untuk beasiswa pendidikan terdapat di sebuah ruangan Kartini dan ayahnya membahas permintaan yang diajukan oleh Kartini ya, setuju dengan proposal yang kamu ajukan itu Ngatur Romo. setelah ayahnya menyetujui proposal beasiswa pendidikan Kartini Seiring berjalannya waktu, ayahnya pun jatuh sakit karena banyak beban yang ditanggung. Beberapa hari kemudian, ibu dan Kartini duduk berhadapan di ruang tengah. Dibanggakan dari seorang laki-laki yang sudah mempunyai tiga istri, bu. Satu. Sudah beruntung pangeran doyo di ingin melamar, mu, do. Saya akan tetap menunggu proposal lebih dahulu. Belum tentu proposalmu itu diterima, do punten bu saya akan tetap menunggu trokotal selagi dahulu kartini, kartini kamu itu ya hanya memikirkan dirimu sendiri dasar egois kemudian ibunya pun bertindak dengan menarik-narik tangan kartini menuju di ruangan kamar dimana kamar tersebut menjadi tempat pengurungan kartini selama dipingit kartini merasa seperti ditahan di dalam tembok kehidupan yang terasa gelap Melihat apa yang dialami dengan Kartini, Simbok, Yu, menangis. Tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana sedihnya Kartini dipingit berbulan-bulan. Ia ingin berkeliling di Jepara dengan bebas, berbaur dengan masyarakat pribumi lainnya. Tetapi, ia sedang dipingit. Ia juga harus bisa bersabar. Dan tidak lama kemudian, Simbok, Yu, membuka jendela Kartini rambutnya sayang akhirnya Kartini bisa pergi bebas dengan menghirup udara segar dengan perasaan senang kemudian Simbo Yu mengajak Kartini di pinggiran sungai untuk berbagi cerita bercerita tentang masa kecilnya Kartini dan tidak lupa Simbo Yu Menasehati Kartini tentang kehidupan yang nantinya akan dijalani. Beberapa menit kemudian, Kartini dan Simbo Yu cepat-cepat bergegas kembali ke rumah. Akhirnya, Kartini dan Simbok Yu tiba di rumah dengan tepat waktu, yang pada saat itu... Kamu siap menyadang Alin Ayu? Umurmu sudah cukup, Nduk. Sudah saatnya kamu selesai dipingit Berhenti dipinggit, Bu. Iya, apalagi kamu menjuka. Saya akan menerima lamaran dari Pangeran Doyo di tetapi saya mengajukan beberapa syarat. Apalagi ada-ada saja kamu. Cukup, Bu. Kajut aja saja, dok. Romo, syaratnya yang pertama, saya tidak mau menikah di Pelaminan. Yang kedua, saya tidak ingin dibebani dengan sopan santun yang rumit. Saya ingin diperlakukan seperti orang biasa. Dimulailah awal langkah kehidupan Kartini dengan diperbolehkan mengajar sekolah. Ia menjadi guru pengajar kaum-kaum pribumi dan kaum perempuan. Di dalam ruangan tersebut, terdapat para murid dan para perempuan yang sedang berajar. Tetapi, tiba-tiba... Cini, Bi, ngapain di situ? Ngapun Tendoro, ayo di luar terdapat rombongan dari rembang. Datanglah... Rombongan dari Rembang Salah satunya terdapat Pangeran Joyo Diningrat Atau Bupati Rembang Dengan bermaksud untuk bertemu dengan Kartini Membicarakan sesuatu hal tentang Di dalam sebuah ruangan pertemuan Antara Kartini dengan Bupati Rembang Serta terdapat Romo, Ibu, dan kakak laki-laki Dan terdapat pengawal Bupati Rembang Yang pada saat itu Kertas lampiran tersebut dibuka oleh Kartini yang di dalamnya berisi kertas dan foto-foto penting mengenai Kartini yang telah dikumpulkan oleh istri yang tidak lain dari Pangeran Joyodiningrat. Dulu istri Pangeran Joyodiningrat sangat memuji dan ayu dengan mempunyai keinginan bisa dapat bertemu dengan Kartini. Tetapi pada saat itu jatuh sakit dan akhirnya dia meninggal. Setelah Kartini melihat lampiran tersebut Kartini menerima lamaran Bupati Rembang.